Selamat sore para kolega yang kami sayangi semuanya di dimanapun anda saat ini sedang berada ada dua alamat untuk buku-buku tentang Indonesia dan ini kesempatan bagi kita untuk dapat mendownload ya buku-buku yang dapat kita jadikan acuan untuk ke proposal disertasi yang akan dikerjakan. Saya kira ini akan baik, ya, karena gratis dan ya sudah terang tentu mayoritas berbahasa Inggris. Tapi dengan uh, kita dapat memperoleh buku tanpa harus keluar rumah, ini suatu kesempatan yang saya kira juga tidak banyak kita temukan. Dan kesempatan ini Anda gunakan sebaik-baiknya untuk menyusun proposal. Ya, Caranya Anda baca buku tersebut dan kemudian Anda sedikit resume di lembar-lembar pertama proposal Anda. Lalu Anda ceritakan tentang apa isi buku itu yang dapat menginspirasi, ya, yang dapat memberi jalan kepada persoalan yang sedang Anda bangun. Saya kira itu sangat bijak ya. Anda akan memperoleh banyak hal, informasi yang mungkin selama ini Anda bingungkan. Ya, selamat bekerja, selamat membaca buku, dan jangan lupa segera tuliskan di lembar-lembar pertama di proposal Anda, lalu konsentrasikan kepada saya. Pasti saya akan menanggapi dengan senang hati. Itu saja pesan saya, terima kasih. Dan selamat bekerja